Nah, ini pertanyaan yang bagus nih dari Muhammad Nurzaki: apa yang bisa kami lakukan selaku peminat data science yang non-nakes, ya, untuk berkontribusi dalam pengembangan sistem informasi healthcare Indonesia. Silakan, mungkin dari dokter Barat terlebih dahulu. Pada intinya adalah untuk berkontribusi itu nggak perlu punya background kesehatan. Gitu. Karena pada dasarnya untuk kita bisa menyaring problem dan juga isu yang ada di masyarakat itu, ya bagaimana kita bisa terpapar dan juga mengerti tentang problemnya. Gitu. Kalau misalnya kita sudah mengerti dan juga problem yang kita hadapi itu, kita paham, otak kita akan memproses, sebenarnya apa yang bisa saya kerjakan sih, gitu. Sebenarnya apa, apa solusi taktis dari problem ini sih, gitu. Ada contohnya adalah, jadi ada data scientist di Boston, itu dia punya startup untuk drug uh, development-nya Ebola. Kenapa beliau ini ber berkesimpul di dunia drug development? Karena sebelumnya beliau jadi volunteer di Afrika, ketika ada pandemi Ebola di Afrika saat itu, gitu. Jadi pada dasarnya menurut saya adalah, yang bisa dilakukan adalah paparkan teman-teman uh, dengan real case-nya, gitu. Paparkan teman-teman dengan isu-isu yang ada di masyarakat ini. Oke, berarti memberikan informasi sebenar-benarnya dan sering-seringnya begitu ya, Oke, okay. kalau dari Mbak Ratih, bagaimana, Mbak? Sebenarnya, kalau kita berbicara tentang background yang non-nakes itu, saya sendiri juga bukan berlatar belakang dari uh, kesehatan. Okay. Dari latar belakang apa Mbak Ratih? Tadi belum. Saya Rati. Nah, jadi sebenarnya kita itu tidak terbatas harus berbackground kesehatan untuk membantu dan berkontribusi dalam pengembangan terutama di sistem informasi uh, di Indonesia. Nah sebenarnya ketika misalnya ini Mas Muhammad Nurzaki itu sudah memiliki minat data science Ini sebenarnya sudah sangat baik di dalam sektor kesehatan karena ketika kita mengumpulkan data Tapi bagaimana data ini dapat diolah dengan baik sehingga memiliki makna dan menyampaikan informasi Dan bagaimana data itu telah terinterpretasi bagi orang Nah jadi ketika kita sudah memiliki wadah sistem informasi kesehatan itu terkadang Bagaimana visualisasi datanya? Mungkin dari uh, Mas Nurzaki ini dapat berkontribusi di hal tersebut. Dari visualisasi data kesehatan, dari analitik data kesehatan, sehingga muncul tren, kemudian apa saja yang menjadi uh, kejadian luar biasa pada saat itu. Dan uh, kita juga bisa berkontribusi dari sebuah table visualisasi bagaimana tindakan atau aksi yang perlu dilakukan untuk pencegahan ke depannya.